Primitif merupakan film pertama yang diperankan oleh Barry Prima di tahun 70-an. Film ini merupakan film bergenre horor dewasa dan menjadi kontroversial karena merupakan film Indonesia pertama yang mengetengahkan kanibalisme sebagai unsur cerita utama. Di film ini, Barry Prima berperan sebagai Amri yang merupakan seorang mahasiswa etnologi dan antropologi yang sedang mengadakan penyelidikan ke daerah pedalaman bersama dua orang teman lainnya yakni Rika, Heni Haryono dan Tommy Johan Marjono. Mereka berambisi untuk mengadakan penyelidikan ke daerah pedalaman. Mereka dibantu oleh Saya datang Isma, dengan sahabat-sahabat sahabat Herman. Mereka adalah mahasiswa-mahasiswa yang, mahasiswa yang, yang ingin berkenalan dengan seluruh masyarakat Bisma yang banyak makan asam garam di pedalaman yang hanya tersedia mengantar sampai perkampungan suku pengayau yang sudah dikenalnya. Dan demi keselamatan mahasiswa itu menuntut untuk lebih jauh semula Bisma tidak sanggup tetapi lantaran merasa terhina terpaksa menuruti tantangan mereka. Jahat yang menguasai rupa ini. Jangan mereka sudah habis suri habis, dimakan oleh orang orang kadin bagi yang muncul, yaitu tidak boleh mati mereka hingga berkeping keping dan terpisahnya mereka menjadi dua rombongan, Amri dan Rika bersama Lahang, sementara Tommy bersama Bisma. Mereka masing masing harus berjuang menyelamatkan diri dan saling mencari. Tommy dan Bisma akhirnya tewas menghadapi keganasan suku primitif di hutan tersebut. Demikian pula lahang yang sebenarnya poka dan banyak pengalaman tentang lingkungan tersebut. Tinggallah Amri dan Rika yang berhasil menemukan kembali desa pinggiran yang telah mengenal peradaban masa kini.